Seperti yang kalian ketahui, bahwa harimau merupakan salah satu binatang buas. Akan tetapi harimau tergolong menjadi hewan yang dilindungi, dan sayangnya saat ini keberadaannya memang terancam punah. Tahukah kalian sob harimau atau Tigri, Sumatera atau panthera tigris sumatrae merupakan satu dari enam subspesies harimau yang masih bertahan hidup sampai dengan saat ini. Harimau Sumatera sendiri mempunyai tubuh yang relatif paling kecil dibandingkan semua subspesies harimau yang hidup dan ada saat ini. Untuk soal warna, kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning ke merah-merahan, sampai dengan orangnya tua. Lantas, apa penyebab kelangkaan harimau Sumatera? Penasaran bukan? Sebenarnya nih sob, ada banyak sekali faktor penyebab dari kepunahan satwa berloreng ini. Dan salah satu contohnya ialah perburuan liar. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. tahukah kalian sob, tidak semua perburuan terjadi karena memiliki tujuan yang pasti. Perburuan liar bisa juga menjadi salah satu ajang hobi untuk mengasah atau meningkatkan kemampuan membidik mangsa misalnya latihan menembak atau yang lainnya. Tentu saja perburuan liar ini dianggap sebagai salah satu dari penyebab kelangkaan harimau Sumatera. Seperti yang dikatakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, ada seekor harimau betina umur sekitar 4-5 tahun yang terkena jerat babi di kawasan hutan berstatus areal penggunaan lain atau APL. Tepatnya di Desa Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Luas. Kami mendapatkan informasi dari Polres Gayo Lues berdasarkan laporan lanjutan dari masyarakat, ujarnya. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, kaki kiri belakangnya terluka sehingga tidak bisa digerakkan. Kelumpuhan ini terus dipantau apakah sementara atau permanen. Diperkirakan akibat gangguan motorik saraf di kakinya, terangnya. Tim medis BKSDA Aceh dan lembaga Mitra mengevakuasi harimau seberat 49 kg tersebut. Semakin cepat dilepaskan ke habitatnya, tentu semakin baik, namun harus dalam kondisi benar-benar sehat, paparnya. BKSDA Aceh bersama BBTNGL dan sejumlah lembaga mitra, melepas satu individu harimau jantan usia 4-5 tahun ke Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Harimau itu ditangkap menggunakan kandang jebak karena berkonflik dengan masyarakat desa Lok Bengkuang, kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Namun setelah dinyatakan sehat oleh tim medis, harimau tersebut dilepaskan ke hutan. Sebelumnya tim juga telah melakukan survei kelayakan habitat baru harimau ini. Selain itu ketersediaan pakan juga diperhatikan karena jauh dari permukiman masyarakat. Harapannya harimau bernama Lok B ini bisa berkembang biak dan hidup aman di dalam hutan. Sebagai masyarakat perlu tetap mempertahankan keberadaannya. Kepunahan yang terjadi pada harimau Sumatera Disebabkan lantaran mereka kehilangan habitat, dibicu oleh tingginya laju deforestasi dan konversi atau alih fungsi hutan. Semakin mengecilnya atau sempit dari luas habitat karena aktivitas pembukaan lahan, membuat mereka semakin terancam punah. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.